Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya, Mendesca Official. Dan di video kali ini, seperti biasa saya akan membacakan berita-berita yang terbaru lagi. Dan jadi di sini itu sudah peser yang serem-serem ya. Oke kita langsung aja sih mang satu per satu Kita lanjut ke presiden yang kedua, ya. Oke, lanjut ke versi yang ketiga. Oke lanjut ke presiden keempat ya. Oke lanjut ke presiden kelima. Oke, lanjut ke episode yang keenam. ke lanjut ke persida yang ke 7 Oke lanjut ke persida yang ke 8 Oke okay, lanjut ke verse yang ke 9 ya Oke okay, lanjut ke verse yang ke 10 Oke lanjut ke presiden yang ke-11. Aku Oke lanjut ke presiden yang ke-12. oke lanjut ke persediaan yang ke tiga belas hey. oke lanjut ke persediaan yang ke empat belas Oke lanjut ke presiden yang ke belas ya Oke, lanjut ke presiden ke-16. Oke lanjut ke verse yang ke-17. Oke lanjut ke verse yang ke-18 ya. Oke, okay, lanjut ke urusan yang ke-19. Oke lanjut ke persediaan ke dua puluh.